Banyak banget varian rasanya ya, geng Kalau kalian tahu Kan, sini Varian ini. Di, Di sini pun, oh ya ada varian rasa baru aja Ini dim sam Lumpia nih bentuknya nih Jadi cocok banget ya kalau buat kalian ada acara keluarga Kalian bisa pilih nih dim sam Lumpia nih bisa kalian lihat tuh dimsum lumpia, ya, oke, okay, di next. Di sini juga ada dimsum gold, gold, gold rekea. Dan di sini juga ada dimsum goreng. nih geng, sekaliannya nih kalian bisa lihat. Nih. Tuh, ini enak banget Ini tuh yang recommended banget sih, enak banget Kalian harus cobain ini dimsumnya Karena ini di pusat dimsum Indonesia Pusat dimsum terbesar Ini dia, oke okay, gengs Sekarang Kita lagi eksplor lagi Ini dimsum goreng rambutan ya gengs Tuh, dimsum goreng rambutan Kalian mau penasaran bentuknya ini aku liatin ya ke kalian ini dia tuh ini juga the best dan favorite banget yang di sini ini sih gak ada lagi geng tuh dimsum udang kok dimsum udang ini enak banget sumpah ini juga ini juga favorit aku ini juga favorit aku nih, ya gengs. Ya, pokoknya ini recommended banget. Kalian bisa cobain, kalian bisa datang di jalan jati warinya, Pak karena itu merupakan pusat dimsum terbesar di Indonesia. Yes. Oh iya, oh, yes. selain selain ada dimsum di sini juga ada boba frozen. Ini favorit juga nih, kebab frozen Oh, banyak banget kan packagingnya Ini efisien banget, yang suka makanan, yang suka nyetok makanan frozen Kalian bisa coba ini, guys